Pada episode Balkifadu ketiga kali ini, begitu Gehna guru wali kelas Anandi mendengar dari muridnya bahwa Anandi akan menikah dan dijodohkan oleh orang tuanya, maka Gehna mendatangi rumah Anandi. Dan ternyata sesampainya di rumah Anandi disambut dengan kemarahan oleh orang tua Anandi Sifraj dan istrinya Bakwati. Dengan nada marah Sifraj mengatakan apa yang kau katakan ibu guru Gehna, kau datang untuk mengucapkan selamat atau mencegah pernikahan ini. Dan guru Anandi Gehna berusaha menjelaskan bahwa Anandi di kelas termasuk anak yang rajin dan pintar dan apalagi usia Anandi masih muda. Karena kesal dengan perilaku ibu Anandi Bakwati maka ibu Gehna menjawab, tolong pahami masalah ini Tuan Sifraj, usia Anandi masih terlalu muda. Biarkan dia belajar dulu, setelah besar dia bisa melakukan pernikahan ini, apalagi putrimu sangat pintar di sekolah. Tuan Sifraj merasa kesal dengan kedatangan Gehna dan mencoba menjelaskan maksud dan tujuan Gehna sebagai wali kelas Anandi. Dengan mengatakan padanya apa dia akan bekerja setelah sekolah. Dia seorang wanita yang pada akhirnya harus mengurus rumah. Dalam perdebatan antara guru Gehna dan orang tua Anandi tidak menghasilkan apa-apa karena orang tua Anandi bersikeras tetap akan menikahkan anaknya Anandi dengan Jagdis seorang anak konglomerat keluarga yang terpandang. Tuan Sifrajaya Anandi tidak mau melepaskan kesempatan perjodohan dan menikahkan Anandi karena merasa ini adalah kesempatan baik untuk mengangkat derajat martabat keluarganya yang miskin dan serba kekurangan. Tuan Sifraj merasa ide dan masukan dari Gehna Guru Anandi itu konyol dan tidak masuk akal karena anaknya harus menunda pernikahan dan harus sekolah dulu menunggu mereka dewasa. Dengan kesal Kefraj berkata karena kami keluarga kaya sehingga kami bisa menyuruh ayah dari jodohnya untuk menunggunya Ibu Gehna mengingatkan kepada orang tua Anandi bagaimana orang tua akan tahu dia anak yang baik bagaimana jika besar nanti ada kita tidak baik ini bisa saja menjadi pencuri Mendengar ucapan itu Ibu Anandi Bakwati marah sambil mengatakan Dengar Bu Guru Gehna Aku menghormatimu sebagai guru, tapi jaga ucapanmu. Tolong jangan bicara omong kosong dan merusak acara bahagia kami. Begitulah kata-kata yang keluar dari mulut istri Saibakwati. Bakwati Ibu Anandi merasa dirinya benar karena ia dulu dijodohkan dan menikah oleh orang tuanya sejak usianya masih lima tahun dan sampai sekarang memiliki anak dan merasa hidup bahagia dengan Tuan Sifraj. Bagi Bakwati Ibu Anandi, dalam pernikahan usia bukan masalah. Yang penting bisa melahirkan dan membesarkan anak dengan sangat baik dan menjaga rumah dengan baik. Orang tua Anandi menganggap masukan dari Gehna Guru Anandi tidak berarti apa-apa karena menganggap di usia segini seorang guru belum menikah dan merasa tidak ingin berkeluarga. Guru sepertimu dan belum menikah dan mempunyai keturunan, begitu ucapan Bakwati. Sekalipun Guru Anandi memberikan pengertian kepada orang tua Anandi bahwa menikahkan anak di bawah umur itu perbuatan ilegal dan bisa masuk kerana hukum. Orang tua Anandi tetap tidak mau menerima masukan dari Guru Gehna karena pernikahan tinggal tujuh hari lagi, dan ini merupakan kesempatan emas untuk mengangkat derajat dan martabat keluarganya dengan menikahkan Anandi dengan anak konglomerat dan terpandang. Karena situasi memanas dan merasa kesal akhirnya Tuan Sifraj mengusir Guru Gehna untuk keluar dari rumahnya, dengan rasa kesal Guru Gehna meninggalkan rumah Anandi. Tuan Sifraj dan Bakwati istrinya takut kalau Gehna Guru Anandi mengancam dan akan menghentikan dan menghalangi pernikahan Anandi. Dalam perjalanan pulang, ibu Gehna melihat Anandi dengan wajah polos perilaku periang dan lugunya dan saat itu juga Anandi pun melihat ibu gurunya yang telah dicari oleh Anandi. Pada saat itu Anandi langsung menyapa dan menghampiri ibu gurunya dan memberitahukan bahwa dirinya akan dijodohkan oleh orang tuanya dan berharap agar ibu gurunya datang dalam pernikahannya. Dalam keprihatinan ibu guru menanyakan kepada Anandi kenapa Anandi tidak sekolah. Dijawabnya Nandi dilarang bersekolah karena sebentar lagi akan menikah dan akan diajari hidup berumah tangga. Ibu guru hanya menatap sedih akan kepolosan Anandi yang akan dijodohkan oleh orang tuanya, padahal usia Anandi masih 11 tahun dan masih banyak ilmu dan pengalaman yang harus diraihnya. Ibu Gehna menanyakan kepada Anandi apakah Anandi tidak merindukan sekolah dan teman-temannya. Anandi menjawab tentunya rindu dan ingin berkumpul dengan teman-temannya. Melihat Anandi dan ibu gurunya sedang berbincang tiba-tiba Tuan Sifraj ayah Anandi datang dan mengatakan kepada gurunya bahwa Anandi tidak akan merindukan sekolahnya. Dan dengan keras Tuan Sifraj mengusir Gehna ibu guru Anandi sambil mengancam ibu guru agar cepat meninggalkan rumah dan halaman kami. Ibu guru Anandi hanya bisa memandang Anandi yang dibawa paksa oleh ayahnya untuk masuk ke dalam rumah. Sesampai di dalam rumah Anandi menangis dan mengatakan pada ayahnya bahwa dirinya sangat merindukan sekolah dan teman-temannya. Dalam perjalanan pulang ibu guru bertemu dengan seorang polisi dan memberitahu dan menjelaskan pada ibu guru Gehna bahwa muridnya ibu guru Gehna Anandi akan dijodohkan oleh ayahnya Tuan Sifraj dengan di anak orang kaya dan terpandang mereka mempunyai segalanya dalam percakapan itu ibu guru Anandi merasa aneh karena polisi merasa senang mendengar anak usia dini akan menikah. Polisi itu merasa senang karena tinggal satu desa dengan Anandi dan dianggap seperti putrinya sendiri. Dengan kesal ibu Anandi memberitahu kepada polisi apakah kau akan senang mengikahkan dan mengorbankan anak putrinya di usia dini, dan harus menjadi ibu di usia 14 tahun. Dengan wajah termenung dan bersalah polisi itu memahami maksud dan tujuan dari guru Anandi, Polisi itu tidak dapat berbuat banyak dan menyuruh agar ibu guru tidak menghentikan pernikahannya karena mereka akan mengusir dan menghentikan ibu guru Anandi. Karena tradisi semacam ini sudah terjadi sejak lama bahkan menimpa orang tua Anandi sendiri, bakwati di usia lima tahun sudah dijodohkan. Antara hukum dan tradisi memang sulit untuk dipisahkan, polisi itu menjelaskan dengan perlahan pada guru Anandi, karena tidak mau menerima masukan dengan kesal polisi itu meninggalkan guru Gehna. Di dalam rumah Banwari para ibu-ibu sedang mempersiapkan unuk pernikahan Anandi dengan jakdis dengan membuat manisan. Anandi menghampiri bibi Banwari dan menanyakan akan manisan yang dibuatnya, apakah benar hanya untuk para tamu atau untuk Anandi dan teman-temannya. Anandi meminta manisan tapi sayang manisan yang dibuat oleh warga belum jadi semua, dengan sigap Bibi Banwari mengambil manisan dan memberikan kepada Anandi sebagai persembahan buat calon pengantin. Dan Anandi pun langsung pergi setelah diberikan manisan. Dengan wajah kesal Rani diusir oleh Krishna ibunya karena takut terjadi sial dan takut hancur acara pernikahan Anandi nantinya karena Rani orangnya jarang ada di rumah dan suka berpergian dan bermain. Dan akhirnya dengan rasa kesal Rani meninggalkan ruang ibu dan kakak iparnya. Dan Rani pun berlari meninggalkan ruangan itu sambil menangis akan perkataan dari kakak iparnya yang menganggap dirinya tidak beruntung dibanding dengan putranya Jakdis yang akan menikah dengan wanita cantik di desanya. Rani ingat akan kebaikan dirinya pada ibunya yang selalu saja disalahkan karena Rani sampai saat ini belum memberikan seorang anak dan diusirnya di ruangan itu. Rani hanya menangis mengingat semuanya ia mengis tersedu seduh di ruang kamar ibu Anandi mempersiapkan baju pengantin Anandi dan dia teringat akan pernikahan Anandi yang nantinya akan ditinggalkan oleh Anandi setelah menikah nanti. Tiba-tiba kakak datang dan menanyakan kepada ibu Anandi kenapa menangis, ia mengatakan Anandi masih di sini belum meninggalkannya selama lima tahun. Dengan gaya orang kaya Jagdis membawa foto Anandi calon istrinya dan memperlihatkannya kepada teman-temannya yang sedang bermain. Teman-temannya juga merasa penasaran seperti apa wajah calon istri Jagdis, mereka terawa setelah melihat fotonya karena menganggap Anandi calon istri Jagdis lebih tua dari Jagdis. Dengan kesal Jagdis merebut foto itu dan membawa pergi pulang ke rumahnya untuk menanyakan apakah benar di usianya lebih tua dari Jagdis. Di rumah Bayhrong semua keluarga mempersiapkan hadiah yang akan diberikan pada calon mantu dan keluarga Bayhrong. Tak ketinggalan istri Bayhrom telah mempersiapkan hadiah berupa kalung kepada Anandi jodohnya Jakdis. Dan hadiah itu diperlihatkan pada nyonya Devi ibu Bayhrom. Tapi apa yang didapat bukannya pujian malah hinaan dan cemoohan yang dilontorkan pada istri Bayhrom? Nyonya Devi menganggap kalung pemberiannya kurang baik dan memberikan kalung bekas kalau hadiah diberikan olehnya ia akan merasa terhina dan menganggap hadiah harus dari keluarga Devi biar terlihat terpandang. Nyonya Devi menyuruh istri Bairom untuk menyimpan lagi perhiasan hadiahnya. Dan Nyonya Devi ternyata mempunyai hadiah yang lebih bagus darinya. Ia sudah mempersiapkan jauh hari dan kalau perlu akan memberikan satu kotak perhiasan penuh pada keluarga Anandi. Nyonya Devi memperlihatkan kotak kalung emas yang akan diberikan pada calon istri Jakdis kepada anak dan mantunya. Kalung itu diperlihatkan oleh Jamuna menatu Nyonya Devi, ia memperhatikan dan mengamati kalung emas yang sangat bagus itu. Melihat kejadian itu Nyonya Devi menyuruh Jamuna untuk memberikan keturunan agar nanti sama yang akan diberikan hadiah dengan jakdis. Tiba-tiba Agdis datang dan menanyakan kepada ayahnya Bayrom apakah usia Andi lebih tua darinya. Sambil tertawa bibi jamu menjawab kalau usia lebih tua maka takdirnya lebih tua. Sambil merayu Jagdis nyonya Devi menjelaskan bahwa jodohnya tidak lebih tua. Dan menggap semua hanya menggoda Jagdis. Karena merasa yakin akan perkataan neneknya maka Jagdis pergi meninggalkan ruang itu tanpa perlu khawatir. Dan di rumah bawah ti ibu Anandi mereka semua sedang mempersiapkan mahar hadiah pula buat Jagdis dan keluarganya. Mereka mengetahui bahwa Nenek Jagdis Nyonya Devi memiliki watak keras sehingga harus diberikan hadiah yang lebih pantas dan harus berbicara manis padanya. Dan Tuan Sai juga membawa hadiah untuk mereka serta memperlihatkan dan menyerahkannya pada keluarganya. Dengan wajah polos dan lugu tiba-tiba Anandi menanyakan hadiah untuk dirinya karena hadiah di depan matanya ternyata buat mereka semua. Semua tertawa Riang dan Tuan Sai Ayah Anandi menjelaskan bahwa nanti Anandi juga akan mendapatkan hadiah dari keluarga Jakdis. Karena ini adalah mahar. Dengan wajah polos Anandi menanyakan apa itu Mahar, dan bibinya menjelasakan Mahar adalah pemberian dari mempelai sebagai bentuk penghormatan. Karena pernikahan akan berlangsung beberapa hari lagi maka Tuan Bairom mengadakan upacara doa bersama keluarga sebagai bentuk terima kasih dan meminta keselamatan untuk keluarganya. Doa dilakukan satu persatu yang dipimpin oleh sang pendeta. Mereka semua mendoakan keselamatan dan kesehatan buat Jagdis agar pernikahannya berjalan dengan lancar. Di tempat berbeda Anandis tiba-tiba menanyakan kepada bakwati ibunya kenapa Anandis tidak boleh sekolah. Dengan cekatan ibunya menjawab bahwa anak yang akan melangsungkan pernikahan dilarang sering keluar rumah dan bakwati ibunya juga menjelaskan. Orang yang ingin menjadi dokter dia akan belajar dokter dan yang ingin menjadi guru ia akan belajar menjadi guru serta yang ingin menjadi ibu rumah tangga maka ia harus belajar mengurus rumah tangga kita belajar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan penuh yakin Ibu Anandi Bakwati menjelaskan di sekolah tidaklah diajari cara membersihkan rumah, cara membuat rumah tangga dan mengurus rumah semua itu hanya dipelajari di rumah. Dengan wajah suram Anandi pergi dan melihat ke sekolah, mereka sedang belajar bersama, Anandi teringat masa-masa lalunya belajar bersama dengan teman-temannya. Ia mengajarkan perkalian kepada teman-temannya. Sekarang Anandi hanya bisa melihat dan meratapi nasibnya yang dilarang untuk sekolah dan harus menikah dengan pilihan kedua orang tuanya. Demikianlah cerita Balika Fadu episode ketiga ini untuk kelanjutan dari cerita ini mari simak cerita Balika Fadu episode selanjutnya.